non payroll Amerika merupakan data yang ditunggu-tunggu. Dolar terus naik terhadap mata uang di sesi Asia pada Jumat pagi setelah Amerika melaporkan klaim pengangguran awal yang lebih sedikit dari perkiraan dan investor berpegang pada kemungkinan bahwa suku bunga bisa naik lebih cepat dari yang diharapkan. Investor menunggu data ketenaga kerjaan Amerika bahkan ketika mereka terus mencerna data ekonomi dari Amerika dan China. Investor sekarang menunggu laporan pekerjaan untuk bulan Juni, termasuk non payrolls, yang akan dirilis pada hari ini. Data tersebut diharapkan memberikan petunjuk kapan Federal Reserve Amerika dapat memulai pengurangan aset dan kenaikan suku bunga yang diisyaratkan dalam keputusan kebijakan Juni. Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker mengatakan pemotongan pembelian aset sebesar 10 miliar dolar per bulan mungkin masuk akal dan dia lebih suka memulai proses pada tahun 2021, menurut sebuah laporan. Dana Moneter Internasional juga memperkirakan bahwa Bank Sentral dapat memulai pengurangan aset pada paruh pertama tahun 2022 dan menaikkan suku bunga nanti pada tahun 2022 atau pada awal tahun 2023. Presiden Fed Philadelphia Patrick Harker menyarankan bahwa memotong pembelian aset sebesar 10 miliar dolar per bulan mungkin masuk akal dan menambahkan bahwa ia lebih suka memulai proses pada tahun 2021, menurut sebuah laporan. Laporan pekerjaan Amerika untuk Juni, termasuk penggajian non-pertanian, akan dirilis pada hari ini. Investor juga terus mencerna data yang dirilis pada hari Kamis yang mengatakan IM Pemanufaktur Institute of Supply Management, ISEM, sedikit lebih rendah dari perkiraan 60,6 pada bulan Juni dan lebih rendah dari perkiraan 364 klaim pengangguran awal diajukan sepanjang minggu lalu. PHK Amerika juga jatuh ke level terendah 21 tahun pada bulan Juni. Di sisi stimulus, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika yang dikendalikan Demokrat menyetujui tagihan transportasi permukaan dan infrastruktur air senilai 715 miliar dolar pada hari Kamis. Persetujuan tersebut merupakan langkah pertama untuk menyetujui ru tersebut, yang ditargetkan Kongres selesai pada September tahun 2021. Beberapa investor sekarang bertaruh bahwa imbal hasil obligasi pemerintah Amerika akan tetap lemah atau terus melemah pada paruh kedua tahun 2021. Ada tiga data penting yang akan dirilis bersamaan. Jika non-farm employment change naik di atas 725.000, maka ada kemungkinan dolar akan menguat tajam apalagi ditambah jika unemployment rate di bawah 5,6%, maka semakin tajam dolar akan menguat. Sekian analisa nonfarm payroll untuk tanggal 2 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212